Kondisi gereja Paroki Santo Petrus Cianjur pasca gempa jam 13.20. Rusak parah. Ya kita akan koordinasikan untuk evakuasi. Puji Tuhan di sekitar altar kondisi aman.